Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengurai hukum tajwid, Surah Al-Baqarah ayat ke-268 sampai 269, dan... Insyaallah sebelum kita mengurai tajwid kita baca terlebih dahulu baru setelah itu kita akan membahas atau mengurai hukum-hukum tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menrohim, Asyantono ya idukumul fakorawa Umurukum Bilfaksya Assyaita Ta disini hukum bacaan Muttabi'i kalimi Ditandai dengan adanya Harkat yang berdiri pada huruf ta Membacanya Bunyi ta dipanjangkan Dua harkat Atau dua ketukan ya'idukumul ya faqara ya'idukum di sini alif lam qamariyah dibaca dengan jelas ya'idukumul faqara kemudian faqara di sini hukum bacaan qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukun berada di tengah-tengah kalimat maka membacanya dengan pantulan kecil فَقَوْرَ huruf qalqallah kol ada lima yang berkumpul di dalam lafad yang pertama yaitu qaf, yang kedua to yang ketiga ba, yang keempat jim, yang kelima huruf dal ketika huruf yang lima tersebut sukun atau mati berada dengan, di tengah-tengah kalimat Maka disebut dengan kol kolah surah Atau pantulan kecil Dan ketika huruf yang lima tersebut Sukun berada di akhir kalimat Maka disebut dengan bacaan kol kolah kubra Atau pantulan kuat Faqara wa ya'murukum bil Wa ya'murukum di sini hukum bacaan ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf B membacanya bunyi kum atau bunyi amnya dibaca dengan mendengung dan dipanjangkan dua sampai tiga rukat waya murukum bil bil di sini alif lam qamariyah dibaca dengan jelas Bilfahsyak. Selanjutnya di sini ada tanda wakaf, namanya jaizul Waqfi boleh berhenti, boleh tidak. Ketika berhenti di sini, maka di sini terdapat hukum bacaan, maka arit disukun karena ada mat atau ada makabi yang ditandai dengan huruf alif yang didahului baris fathah. Kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf, maka membacanya bunisya boleh dibaca dua, empat atau enam harakat. Ketika dilanjut atau tidak berhenti di sini, maka di sini terdapat hukum bacaan mat wajib matalsil karena ada maktabi yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, maka ketika dilanjutkan atau tidak berhenti membacanya dipanjangkan dua setengah alif atau lima harukat bil fashai wallahu ya'idukum ma'ufiratan min huwa fadlah Wallahu di sinilah kata Allah dibaca dengan tebal, dibaca Allah yang dimaksud dibaca dengan tebal, dibaca Allah tidak dibaca tipis atau dibacalah yang dimaksud dengan dibaca tipis yaitu dibacalah. Kenapa dibaca Allah di sini? Karena huruf sebelumnya yaitu waw berharkat patah. Kalau huruf sebelumnya itu berharkat kasrah maka harus dibaca tipis atau dibacalah. Kemudian di sini Lafat Allah hukum bacaan matbani kalimi ditandai dengan adanya harokat yang berdiri pada huruf lam panjangnya dua harokat. Wallahu yaidu kum terdapat hukum bacaan idgham mimi karena ada mim sukun yang berhadapan atau yang bertemu dengan huruf mim. Membacanya munikum dimasukkan ke, atau ke mim atau kemim yang nomor dua serta didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat. <tuh> ya'idukum <-tuh> aidukum maufiratam minhu wa fa'dla maufiratam di sini tam hukum bacaan Islam birunda. Karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf idgham bina, yaitu mim, membacanya bunita dimasukkan ke mim sambil didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat. Maum firaat min <tik> huruf idgham bina ada empat yang berkumpul di dalam lafadz yang yang pertama yaitu ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw Ketika nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathah, dhammah atau kasrah Bertemu dengan salah satu huruf yang empat tersebut Maka cara membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harukat Mangfiratan min <Syukur> Minhu di sini hukum bacaan izhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf izhar yaitu ha membacanya dibaca dengan jelas bunyi min dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung minhu misalkan didengungkan minhu tidak boleh kemudian huruf izhar ada enam yang dibagi menjadi tiga bagian yang pertama, bagian yang pertama berada di tenggorokan bagian bawah Hurufnya yaitu alif atau hamzah dan ha Bagian yang kedua berada di tenggorokan tengah Hurufnya yaitu a'in dan ha Kemudian bagian yang ketiga itu ada di tenggorokan bagian atas Hurufnya yaitu khok dan roin Ketika nun sukun seperti ini Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam tersebut maka membacanya dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung <Syukur> <Sell> La, disini kalau berhenti maka terdapat hukum bacaan karena ada tanwin yang diwakufkan panjangnya dua harakat di sini ada tanda waqaf namanya waqful aula. Boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. Ketika tidak berhenti maka harus digundahkan. Walaupun di sini huruf wawnya, huruf wawnya tidak bertasdid, maka harus digundahkan, diirhamkan. Wa <tik> lau tidak boleh dibaca wafalan <tik> wallahu harus digunnahkan atau diidghamkan wa selanjutnya wallahu di sini lafaz Allah juga dibaca dengan tebal karena huruf sebelumnya yaitu waw berharakat fathah wallahu waasi'un wa hukum bacaan karena ada waw alif karena ada huruf alif yang didahului baris fathah, panjangnya bunyi wa dipanjangkan dua harkat. Wa si on alim on di sini hukum bacaan itu haru halki, ditandai dengan adanya tanwin thombeh yang bertemu dengan huruf ituhar yaitu ain, membacanya bunyi on dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung. Wa si'un alim Alim Di sini hukum bacaan Mak'arik is-sukun Karena ada matabi'i Yaitu ya sukun Yang didahului baris fath kasrah Kemudian bertemu dengan huruf mim Yang disukunkan Karena berhenti Maka membacanya Bunyi lim Boleh dibaca dua Atau boleh dibaca empat Sampai enam harukan Alim kita lanjut. Yuktil hikmet mayyishah. Yuktil kemudian di sini ada alif lam Qamariyah dibaca dengan jelas. Yuktil hikmet mayyishah. Maa terdapat hukum bacaan di sini idgham bigunnah ditandai dengan adanya nun yang bertemu dengan huruf ya maka cara membacanya munyimma dimasukkan ke ya sambil didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat mayya ada tanda waqaf jaizul waqf jadi sama dengan yang di sini tadi, fakshak ini kalau diwakop menjadi mat arid isukun, panjangnya boleh dua, empat sampai enam Harukat, Kalau tidak berhenti, maka mat wajib mutasil, ditandai dengan adanya maktabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Maka kalau tidak berhenti dibaca dengan lima Harukat Wama di sini juga terdapat hukum bacaan ilom birhunnah ditandai dengan adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf Ya. Jadi membacanya bunyi ma dimasukkan ke yu sambil didengungkan dan dipanjangkan dua harikat. Wa man yuqtel. Yuqtel di sini ada alif lam qamariyah. Jelas membacanya. Yuqtel hikmata faqad. Faqad. Di sini terdapat hukum bacaan qalqalah surah. Atau pantulan kecil. Karena ditandai dengan adanya huruf qalqalah kol yang berada di tengah-tengah ayat. Faqad u'tiyya khairan Khairan. Di sini bukan khairan ya. Bukan khairan. Tapi disamarkan. Karena di sini ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf K. Membacanya disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan selama dua sampai tiga harokat. Bagaimana cara menyamarkan? Maka di sini nunnya diganti ang. Kalau dalam huruf Latin n menjadi n dan g. khairang ang. Jadi yang dipanjangkan itu angnya. khairang kathira si hukum bacaan matabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah membacanya bunyi si dipanjangkan dua harakat kan ra ketika berhenti di sini di sini ada tanda waqaf ini namanya waqful aula berhenti lebih baik maka di sini jangan ditanwinkan Jangan dibaca Kasih Kasih Jangan Karena ini hukum bacaan maq iwat Tanwinnya dibuang Dan dipanjangkan dua harukat Kasih Kemudian uh, Kita lanjut Wama Hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif Yang diawali baris fathah Panjangnya Munyimadu harukat Wama yadzakaru illa. Lah hukum bacaan Majais mufasil karena ada matabi'i Yaitu huruf alif Yang didahului baris fathah Kemudian bertemu dengan huruf alif di dalam kalimat ulu. Ulu. Ini alifnya yang dimaksud. Artinya, matabi'i bertemu dengan huruf alif di lain perkataan. Maka panjangnya bunyila dipanjangkan lima harkat. Atau lima ketukan. Illa... ada alif lam qamariah jelas membacanya ulul albab bab di sini terdapat hukum bacaan maqariq disukun karena ada matabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris fathah itu matabi'i kemudian matabi'i tersebut bertemu dengan huruf ba yang disukunkan atau huruf bak mati karena berhenti Maka membacanya bunyi bab Boleh dibaca dua, empat atau enam harikat <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Assyaitanu ya'idukumul <tuh> faqara wa ya'murukum Allah وَاللَّهُ Yaudu Kum مِنْهُ Mim وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ man ta ma yashaa wa man yuhtal hik utiya khairan Sadaqallahul-Azim Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan barakah Jazakumullahu khairal jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh